Jangan Tidak mungkin belasir!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 cara secepat gila hei anak muda butuh tumpangan muda butuh tumpangan aku suka berkendara secepat juga. Hei anak muda, butuh tumpangan? The enemy has slain the Pemasangan misil sangatlah penting untuk berkendara dengan aman. <tuh> You have slain an enemy uh -huh. boom been slain Autobot? Getting on your dda Pasangan mesin sangat kuat untuk berkendara dengan akun. Sepasang penjepit yang kuat sangat penting untuk memperbaiki mobil dan manusia. Aku akan menginjak gas Our has been destroyed. Pasang penjepit yang kuat sangat penting untuk memperbaiki mobil dan manusia. Aku suka. Berputar. Ganglaw, aku akan menginjak gas. Autobot kedengarannya tidak asik. Launch, attack. Launch, attack. Tobot kedengarannya tidak asing. Muda butuh tumpangan, sepasang penjepit yang kuat sangat penting untuk memperbaiki mobil dan manusia. Muda, butuh tumpangan Our turret is under attack Our turret has been destroyed Our inhibitor turret is under attack Our ally has been slain Our turret has been destroyed muda butuh tumpangan Bukanlah. aku akan Sang pejibit yang sangat penting untuk memperbaiki mobil dan manusia. Team destroyed a turret. Aku suka bertarung. Hey, muda, butuh tumparan. dengarannya tidak asing. Aku suka berkendara secepat gila. Our Good job, God. Our turret is under attack. An ally has been slain. Shut down. Our turret has been destroyed. Pasang penyelidikan kuat sangat penting Untuk memperbaiki mobil dan manusia Autobot? Kedengarannya tidak asli. See ya. Pemasangan misil sangatlah penting. Hei e, e, muda, butuh tumpangan. Pemasangan misil sangatlah penting Untuk bergendara dengan aman. Hanya sebuah Aku suka berkendara secepat kilat. Aku suka berkendara secepat gila в городе тыга а с ta